Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Untuk kita mendapatkan kabar spesial bahagia dari Rizky Bilar Persahabat ya, yang mana ketika diwawancara Rizky Bilar ditanya alasan kenapa hari bahagia Lesli dan Bilar live di TV Persahabat ya dengan jawaban satu alasan kenapa live di TV, abang menyampaikan fans sudah lama menunggu hari bahagia dari Leslie dan Bilar. Tentunya melihat para fans Leslar menyaksikan hari bahagia mereka di TV juga sudah merasa senangnya luar biasa yang dirasakan oleh Rizky Bilar. Kita merasa bangga para sabat, ya kepada idola kita ini yang selalu mengutamakan kebahagiaan dari fans. Dan apalagi, mudah-mudahan nanti kalau tidak ada halangan, Rizky Bilar akan melibatkan Les La Lovers dalam acara pernikahan Lesti dan Bilar nanti. Luar biasa, persahabat yang doakan. Mudah-mudahan tentunya rangkaian acara agar resepsi pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin. Postingan tersebut juga tentu telah di oleh akun Instagram Sendal Putih, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, Best kakak biar kita semua meski cuma lihat di TV, bisa ikut ngerasain juga momen mereka akhirnya menikah. Wah wow, luar biasa farsabat ya tentunya banyak sekali respon dan tanggapan yang sangat positif dari fans salah satunya dari akun real Anas 91 mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah seneng banget di TV mau seminggu juga tak pantengin yang penting semua rangkaian acaranya dilancarkan, lihat di TV pun bersyukur banget secara mereka ini sangat tertutup urusan pribadinya jadi makin gak bisa berpaling dari kapal ini, sehat-sehat ya kesayangan, luar biasa Pak sahabat ya, respon positif ini adalah salah satu fans sejati dari Leslar, luar biasa mudah-mudahan selalu kompak selalu solid untuk mendukung hubungan Lesti dan Bilar selanjutnya para sahabat kita lihat juga ini ada momen ketika Rizky Bilar terbang ke Surabaya para sahabat ya untuk berobat ada salah satu, satu cerita nih para sahabat ya, bahwa sebenarnya Rizky Bilar menceritakan udah beberapa hari ini ada bagian badan yang sakit banget karena sempat jatuh di tempat kerjanya para sahabat ya ini tentunya membuat kita semakin khawatir Alhamdulillah para sahabat ya, yang hari sekibah sudah diatasi oleh orang yang sangat profesional, luar biasa mudah-mudahan Abang Bila selalu diberikan kesehatan, amin, ya robbal alamin Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali doa para sahabat ya dari Leslar Lovers Yakni dari akun Instagram Nani Sudiar 1671 mengatakan Ya Allah kau jadi sedih ya, mudah-mudahan kembali pulih ya Kak Bila Doakan saja persahabat ya Mudah-mudahan Abang bila diberikan kesehatan selalu Untuk bisa menjalani aktivitas seperti biasa Persahabat ya Doakan yang terbaik saja untuk calon pengantin pria Wow Selanjutnya persahabat kita lihat Ada sebuah unggah spesial juga Ini adalah live Instagram Ketika semalam dari Bang Adlin persahabat ya ini kompak banget para fans Leslar selalu mendukung, mensupport, dan selalu mendoakan buat Bang Adlin, persahabat, ya, mengenai tentunya masalahnya bersama wartawan. Leslar lovers mengajak untuk merepot akun tersebut, ya, persahabat, ya, tetapi Bang Adlin menolak, persahabat, ya, kata Bang Adlin menyampaikan bahwasannya biar nanti... Terjawab siapa yang salah dan siapa yang benar luar biasa Semakin bangga kepada Bang Adlin Mudah-mudahan diberikan kesehatan Dan mudah-mudahan secepatnya tentunya Masalah ini bisa selesai Dan bisa menjaga Idola kesayangan kita postingan tersebut telah direpost kembali Oleh akun Instagram Leslar.lovers Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Bahasa abad ya kita udah terlanjur flashback, Ayla. Mesti memutar waktu ada kan kalau nggak kantong Doraemon? <laughs> Canda katanya ya. Ini sudah terlanjur, Pala leslar sudah merepot akun dari salah satu wartawan tersebut bersahabat ya, banyak sekali komentar dan respon dari para fans juga bersahabat ya. Ya ini dari akun Instagram. Indah 5482 mengatakan, "Aku mah udah repot, males nggak ngerti kode etik tuh si Wawan." Selanjutnya ada komentar lain dari akun Lilik 5099. Di situ mengatakan, biasa wartawan masalah kecil dibesarkan. Wartawan yang salah gak mau disalahkan. Aku ngetik dede selama kakak sibuk syuting. Terima kasih ya Bang Adlin telah jaga dede semangat. Wow, respon, dukungan, serta doa selalu diberikan masabat dia ya, kepada Bang Adlin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan bisa selalu menjaga Lesti dan Rizky Bilar kita lihat juga keunggahan selanjutnya ini adalah unggahan spesial bersahabat ya, ketika live Instagram bareng Bang Adlin ke Ferry juga ada Bang Awan Potret dan Bang Dery bersahabatnya, membuat kita semakin bahagia juga nih, Bang Adlin disitu terkena mental, ketika Bang Ferry mengatakan bersahabat ya apa ada wartawan di belakang Bang Adlin, wow tentunya Bang Adlin kena mental banget di bersahabat ya, langsung spontan melihat ke belakang, ini membuat mereka ketawa bahagia persahabat ya apalagi ekspresi bang Derry itu kita lihat tentunya ketawa yang sangat bahagia banget aduh ada-ada tingkah laku mereka persahabat ya tentunya menuai banyak sekali komentar juga nih dari para fans salah satunya dari akun Instagram Cie dan Mot yang berkomentar Adlin kena mental. <laughs> Selanjutnya ketawa para sahabat, ya aduh ada, ada aja nih kelakuan memang luar biasa Selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans ya Mudah-mudahan mereka selalu berikan kesehatan serta kebahagiaan Berikutnya para sahabat, kita lihat juga ada ini tentunya pernyataan langsung juga dari Rizky Bilal Tentunya angkat bicara soal viralnya dugaan dorongan dari asisten Bang Rizky Bilal Yaitu Bang Arlin kepada wartawan persahabat ya tentunya juga Bang bilang mengamati wartawan tersebut berita-berita yang selalu memunculkan Leslar persahabat yang itu yang diucapkan oleh Bang Pilar yang mana wartawan tentunya tidak sopan tidak meminta izin dulu kepada sang idola kita untuk diwawancarai para sahabat yaitulah yang membuat Bang Adlin tentunya lepas kendali para sahabat ya mudah-mudahan saja tentunya masalah ini bisa cepat terselesaikan Postingan tersebut telah diunggah oleh akun Instagram, HP Kota Sultan dan sebuah kalimat caption juga dituliskan. Bukan hanya warga Konoha ternyata yang ngerasa si Ono selalu buat berita enggak berimbang, si abang juga nggak mati untuk para sahabat ya. Doakan terbaik saja para sahabat yang mudah-mudahan uh, masalahnya cepat terselesaikan dan kita mendapatkan kejutan dan kabar bahagia dari adalah kesengan kita.